ngapain? ngumpul. ngumpul. banyak. ini ya itu. ada di jembatan ini mau ini? hmm kanan kanan banget <tik> eh oh. <tik> oh. oh. oh. oh. oh. oh. Wow Nah, kalau okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. Jay Eh. Ana si Panah. Di mana Yuk, cepat. Pizza. Kedate. Potito? mau ya, Dulu itu. Mengajar, celupin tangan ke dalam akuarium dengan ikan ikan. Let me go. Yang kita ada di aku, lanjut yang ke ini. tempat makanan yang ada kebun binatang dan tempat adventure-nya, dan juga tempat bermain air. Yuk, kita lihat! Halo. Halo. Halo. Hok coba-coba tandem kaki challenge aku kasih lepas kos. sangat sana kesana ah ah baby the... to you oh oh ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka tempatan goyang siap yep. ini oh. aman ternyata untung aku gak kena fobia takut ketinggian ya eh. diaman, aman loh kayaknya sih aman dan bu hp di mana nih aku jatuh hp nya <guluh> aku terjebak Le lewat sini kalian Oke deh, aja. Oke. Hei, aman? Aku tinggal Kebun binatang oh, ini tempat makan lo. Oh. Yang akan mencoba cocok. Lihat kesana kesana bukan kesini. Tuh tuh ada kandang bunga. Cocok. buatin jembatan itu pelan pelan. Hati hati. Cepat tuh kesini eh bi ayah Zu, ya cocok naik ke sini oh. oh aku ketau eh, itu eh itu kelinci iya ya kelinci Tunggu. Tuh -tuh sama itu tuh duduk-duduk sama ini tuh, ini harus loncat terus lewat kolong sananya lewat kolong terus ke sana ke atas, udah ngelarai ya, kambing aja. Oh itu tuh kelinci tuh. Yang lupa. Oke, pertama lihat tergundam untuk naik dan naik dan tiba-tiba dia mau Cemen, lagu gimana? Juga dia takut hampir, ya. Kayaknya punya fobia, sih. Punya fobia. Oke, lain dan sang udah pula gila dan tiba-tiba hujan udah korona virus apalagi hujan gila sih e, memang katanya korona itu lebih aktif saat janji jaga diri kalian tapi bagian ya aku juga malas makanya aku ke rumah itu sekalian ya peribadah itu menjemput kakak yang di pesantren dan juga sambil refreshing ke rumahnya juga bagus sampai sama kayak mizu uh, sih kebun binatang plus tempat makan plus itu uh, agrenalin ah, ya Ini kalian bisa ditemukan di Bandung Jawa Barat dan juga namanya lokasinya adalah Ampera ya itu dekat ke Mekar Kalau ke Merak paling kesana cuma nyampe setengah jaman mungkin ya kalau pakai motor ke pakai mobil kayaknya ada ya 50 menit gitu. Kalau jalan kaki uh, ya kalian tahulah. Ini kayaknya cukup untuk ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena ini gelap. Dan bye-bye.